Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Bintar. Ya silakan. Siap sudah. Tak. Alhamdulillah sampai juga di waktu pertemuan kita ya dengan izin Allah. Oke, Mas Adi silahkan dijelaskan bagaimana keluhannya selama ini. Halo, uh, uh, uh, uh, Saya ini uh, usaha nah, itu, itu di Bandung itu kan juga, udah nah, dari 2018 lah, dari 2018. Ya, nah, awal saya usaha buka usaha, usaha itu di tempat ini. Di tempat ini yang saya lagi tempat, tempat ini. Iya. saya tempat, tempat ini, bisa saya, saya. saya. Nah, saya nggak tahu entah mungkin uh, gimana nah, lah teman. gitu Bukan Bukan tahu gitu saya selalu, saya selalu mengalami kegagalan di tempat ini gitu. nah, kemudian tahun 2009 saya pindah ke, ke, ke kota yang lain tapi masih masih daerah sini gitu saya mengalami kemajuan pesat gitu kemajuan pesat, pesat, pesat. Pesat, pesat. pesat kemudian cuma saya, saya kena korban, korban karena ada uh, pembangunan nah. kota ada pembangunan flyover Akhirnya saya balik lagi ke sini gitu, saya balik lagi ke sini. Nah, kemudian, ya seperti yang saya bilang tadi, tak, di tempat ini saya mengalami kegagalan, terus kemudian di tempat ini juga saya selalu ibaratnya selalu adalah permasalahan sampai istri sampai ke menuju perceraian terus gitu. Kalau nggak di saya, istri saya gitu. Nah, gitu. Jadi ini saya udah berjalan satu tahun, ya mungkin ujian dari Allah saya mengalami kegagalan banyaklah sekali, -sekali kegagalan tenderan yang enggak masuk yang gagal segala macam akhirnya sampai sekarang saya kegagalan saya udah cepat uh, namanya misalnya berobat-berobat gitulah tetap gitu ya udah berobat-berobat gitu nah cuma batas nah, kenapa lah saya tetap pengen pengen pengen dirukia gitu pengen dirukia gitu tat, gitu nah terakhir itu tetap yang Ibaratnya yang mulai saya bilang mulai mulai agak parah lah saya malas ibadah dengan istri juga berantem terus gitu kan Di rumah pokoknya gak nyaman lah gitu gak nyaman itu setelah saya berobat ke salah satu tempat gitu Itu makanya mahar yang kayak gitulah mungkin karena saya saking apa ya namanya tat mungkin dah bingung gimana gitu nah itulah tat gitu Adalah sesuatu yang diisi ke tubuh saya gitu tat Nah, kapan, mungkin kapan itu eh, sekitar dua minggu yang lalu kan Oke sebentar cukup eh, sampai sini dulu usahanya apa? Saya usahanya di bidang perlengkapan militer pak. Kan? Perlengkapan apa? Perlengkapan militer. Perlengkapan, perlengkapan militer atau militer? Perlengkapan militer gitu. okay. Hambatan yang dialami itu seperti apa? Ya kalau di tempat ini ya di tempat ini dan di tempat ini saya sering mengalami kegagalan kemudian ya. uh, apa namanya ya, ya banyaklah tender-tenderan yang udah harus terjadi nggak jadi gitu. Oke. Oh, gitu. Terus yang sudah sudah deal, -deal sudah deal deal deal, deal segala macam uang sudah masuk taunya kendalanya di di apa namanya di pabriknya terlambat akhirnya terlambat akhirnya deadline gagal <tuk> gitu kan akhirnya hutang-hutang gitu kan jadinya. Oke, hambatannya dalam ini ya usaha terutama ya. Terutama sih di tempat usaha, dan kesehatan uh -huh. gitu. Uh, dan kenyamanan uh, ke rumah tangga juga, juga okay. gitu kan. Karena kalau enggak di saya ke, ke istri ya, saya ya, caya, gitu. Bahkan kemarin itu, itu sakit itu bisa berurutan gitu. Berarti kalau, kalau saya, saya sakit saya masih rumah sakit. Saya sembuh, Wadah masuk anak saya masuk. Akhirnya anak masuk? saya masuk, istri saya masuk, Oke. gitu. Terus begitu tak. Sudah berjalan tiga bulan ini, begitu. Oke, anaknya ada berapa, Mas Adi? Alhamdulillah sudah tiga tak. Yang paling kecil? Yang paling kecil umur satu tahun. Apakah dia sering terbangun tengah malam dan menangis? Sering, sering sekali. sekali. Sering, sering sekali. sekali. Adakah media? Ya? Iya. Adakah bedanya ketika berada di rumah dengan di luar rumah? Sangat beda, Tad. Dia justru nyaman di luar rumah. Justru lebih nyaman di luar rumah, ya? Iya. Apakah sering bermimpi buruk? Kalau saya mimpi, sih enggak, Tad. Kalau mimpi, sih enggak. Cuma kalau malas ibadah, ya. Malas ibadah. Ya. Sama istri sering bertengkar hal-hal sepele. Sering sekali, Tad. Sering sekali. Gitu. Oke, kemudian sakit yang bergiliran ya? Iya, sakit yang bergiliran eh. uh, Dua minggu yang lalu berobat ke paranormal? Kalau disebut paranormal saya kurang paham sih ya Karena ya, ya bisa kalau udah begini, begini kan kadang tanya, nanya ini gimana seks. gitu Kita ditunjukin lah ke satu tempat gitu kan Oke, okay. tadi katanya badannya diisi. Maksudnya bagaimana? Ya, Jadi pada saat ke sana, pada saat ke sana kan bercerita Tidak ini punya begini, yang begini saya kepung kan, kan, kan, kan, dalam begini. begini, yang begini. Nah. Kata kata dia langsung, "Wah, ini ada yang ini, ada yang begini, gini." Terus gimana katanya ini mau yang instan atau mau yang ini? Ya, namanya orang lagi gelap Tidak. pasti miliknya yang instan kan gitu, yeah. nah, Iya. Gitu. Nah, akhirnya Tidak pakai mahar, mahar, pakai mahar. Satunya itu nggak salah kemarin satunya itu 1 juta sampai 10, kan. 10 tatk sepuluh juta bayar gitu. dimasukin kayak baru ditunjuk aja udah udah nyetrum itu kayak udah nyetrum gitu kayak semacam kayak kristal gitu kan. di sini di sini di wajah kok nggak salah empat tatk satu dua tiga empat truk di kaki dua di dada satu gitu kan. pokoknya ada sepuluh titik kan, kan. Masya Allah ya susuk berarti ya saya, Saya tak kurang tahu, tak. Tad. Itu buat apa katanya? Ya, katanya, katanya sih. Dapat katanya dapat buat apa. membuka. Hmm. Kalau yang di katanya buat membuka aura lagi. Hmm. Biar orang percaya lagi. Gitu. Hmm. Gitu bagus. Kemudian. Uh, kemudian yang di. Apa? Yang di kaki itu ya. Biar. Biar. Uh, apa? Saya kurang paham sih. Pokoknya ada yang di kaki. Kalau menurut okay. dia sih. Ada yang di apa segala macam Nah, itu penjelasan dia gitu, Tad. Oke. Okay itu dua minggu yang lalu ya. Pasca ya, pengisian susuk itu apa yang dia, apa yang dirasakan? Ya kalau, kalau yang dirasakan, dirasakan yang ya ada yang berubah kan? Biasa aja gitu -gitu aja. Iya biasa, biasa aja nggak ada yang di baratnya, baratnya signifikan nah. ada misalnya usaha maju atau gimana nggak ada. Yang ya, biasa apa? biasa aja. Okay. Tanyaan selanjutnya di manakah di bagian rumah ini yang paling tidak nyaman? Iya tat, pokoknya di tempat inilah tat, di tempat ya, ini saya ibarat, itu ibarat ibaratnya masalah. ngerasain gak punya uang itu ya di tempat ini gitu Jadi balik pas kemarin kena gusuran itu saya mengalami pesat tat, bukan, pesat pokoknya Bukan, maksud saya di rumah ini, di mana yang paling terasa tidak nyaman, yang paling negatif auranya? Ya pikir di sini gak di tempat ini nih, yang lagi saya dudukin gitu. Ini apa? Kamar? Ini toko, toko saya tat. Semua tokonya kan tingkat-tingkat. Saya atas. di atas. Gue ini lagi di tempat toko, toko saya. saya. Oke. Baik. Sekarang apa yang dirasakan? Yang, yang dirasakan, dirasakan sih, sih ini sekitar ya untuk agak-agak serseran gitu ya. Agak-agak <tuk -tuk> punduk dikit sih. Pundaknya rasa serseran. Ya. Oke. Okay. Ya, sudah. Mari kita mulai. Mari kita sama-sama berdoa, minta kepada Allah semoga rukanya dimudahkan, semoga melalui rukia ini Allah hilangkan gangguannya. Ya, sama yang di badan sekalian dibuang, ya, dengan izin Allah ya. yang diisi oleh. Praktis yang sebelumnya yang dua minggu yang lalu itu ya. Siap. <laughs> Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna khamid majid. Allahumma rabbul nas, adhibil bil baghsa wa shfi, wa anta shafi. La shifa illa shifa, uk shifa, an la yudhiru sakkam. Allahumma rabbul nas, adhibil bil baghsa wa shfi, wa anta shafi. La shifa'a illa shifaa shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfih wa syafi' La shifa'a illa shifaa shifa'an la yugadiru saqama Bismillahi arkiq min kulli shayi yu'diq min syarri kulli nafsin au aynin khasidin Allahumma bismillahi arkiq Bismillah, min kuli syaitan azik min syirik kuli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfiq Bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kuli syaitan azik min syirik kuli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfiq Bismillahi arkiq. Keluar yang ada di wajah, yang ada di kepala. Yang ada di tengkuk, di pundak, yang ada di pinggang, yang ada di perut, yang bersarang di perut, di lambung yang bersarang di dada Semuanya keluar, keluar dengan izin Allah, keluar lewat muntah atau sendawa Jin yang dikirim lewat sihir Untuk menghalangi usaha Untuk membuat bangkrut Untuk menimbulkan kebencian Di dalam rumah Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Lewat muntah atau senang. Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uzi' Min syari'i kulli nafsin au ainin hasidin Allahu Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kuli shayi yudzik min syarri kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kuli shayi yudzik min syarri kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Apakah ada bagian tubuh yang terasa panas? di punduk kita uh, ada rasa berat berat, berat. di mana berat di punduk juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim وينزل عليكم من السماء ما ألي بِهِ به ويدغب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم بِهِ به الأقدام، اللَّهُ الله بنيانهم من القواعد، فخر عليه مسخر من فوقهم. وَأَدَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ لَرَأَىٰهُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِيَّةَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ ل_h وَبِذَلِكَ وَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La sharika lahulabi dalikahumirroh wahana awalul muslimin Keluar yang ada di tengkuk, keluar yang ada di pundak, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, fajalnahu haba amman sura وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ سَآتِيَ اللَّهُ بِنِيَامِهِم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حيث لَا يَشْعُرُونَ Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladina ahatum minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa umirtu wa ana awalul muslimin Tepuk Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar lewat muntah atau sendawa Wa qadimna ila ma'amilu <Suluh> min amalin Faj'alnahu haba'am mansura Wa yunazilu 'alaykum minas sama'i <Suluh> ma'al yuqahirakum bihi Wa yuqahirakum bihi wa وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ سَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُعُونَ بَرَاءَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آحَدْتُمْ مِنَ الْ apa yang dirasakan? Ada enteng sekat ya. Badannya terasa enteng? Ada enteng ya. Apakah masih terasa panas di belakangnya? Enggak. Kepala tadi aja sih. Oke, okay. apakah kepalanya terasa berat? Kepala iya tadi ini tetap berat. Oke. Okay. Oke, okay. sekarang tangannya seperti ini. Letakkan di tengkuk. Letakkan di tengkuk, ke depan, tekan ke depan, terus dorong pelan-pelan, dorong ke atas kepala, lalu ke wajah, terus ke mulut. Niatkan biar dia keluar lewat mulut. Luar yang ada di kepala. Subhanallah di bidadhi malaqatukul sheikh wa ilahi turjung dorong ke mulut, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Iya, <Susuk> luar lewat mulut dengan izin Allah. Subhanallah di bidadhi malaqatukul sheikh wa ilahi turjung. Yang masuk lewat sihir keluar dari badan ini, yang masuk lewat susup, yang masuk lewat susu keluar lewat mulut dengan izin Allah. وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِهِ بُيُوتَهُمْ يَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لم masih berat Kepalanya okay. Alhamdulillah. Sekarang letakkan Tangannya di perut Letakkan tangannya di perut Agak ditekan terus dorong Pelan-pelan dorong ke dada Ke leher terus ke mulut Dorong ke mulut dorong ke, mulut. Dorong ke depan keluar yang masih ada di perut fasu bahaanalladzi biadiq ilaihi keluar yang ada di lambung keluar yang ada di dada keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher. <Sings> Alhamdulillah. Apakah ada rasa berat di kaki? masih tapi kaki enggak. Adakah rasa berat di pinggang? Apakah apakah terasa berdebar-debar? Iya, berdebar-debar ya. Masih berdebar-debar. Oke, letakkan tangan di dadanya, ya. kan? Terus dorong ke leher, terus ke mulut. keluar <Sing> semuanya, keluar yang ada di dada. Keluar yang ada di dada, keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Wa ilaihi turja. Alhamdulillah. Apakah sekarang masih berdebar? Enggak Alhamdulillah Masih sesak nafas? Masih sesak nafas ya Sesak nafas masih? Oke okay. lagi, oh, iya. lagi letakkan tangan di tengah-tengah dadanya Agak ditekan Agak ditekan Dorong perlahan-lahan ke leher Dorong ke leher Dorong ke leher Terus ke mulut Keluar lewat mulut Keluar semua yang ada di dada Keluar yang membuat was-was Yang membuat was-was Yang membuat mudah emosi Yang membuat mudah emosi Keluar lewat mulut dengan izin Allah Alhamdulillah Nah, hilang sesaknya? nah, sudah hilang kata? Alhamdulillah dengan izin Allah. Apakah ada rasa, ada rasa tersangkut di leher? enggak. Nggak, enggak. Alhamdulillah. Apakah masih terasa panas di bagian tubuh tertentu? enggak. enggak Oke, okay, ayo kita enggak. ayo kita cek sekali lagi. فَلَمَّا ma dajal la falam مُوسَى مَا pau بِهِ musa majitum bi hisihroin nadlaha sayu beteluh id nadlaha sayu beteluh id nadlaha Inna Allah hasayu Luar sisa-sisa yang masih ada Yang masuk lewat sihir Yang masuk lewat sihir Untuk membangkrutkan usaha Untuk memisahkan antara suami istri Yang membuat badan sakit Yang membuat tidak betah Tidak nyaman di rumah Di tujuh Keluar semuanya dengan izin Allah Fasubahana alladhi Ma lakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Alhamdulillah, sekarang lebih ringan lagi rasanya, lebih. lebih ringan lagi dari sebelumnya, sekarang kita bereskan jin-jin yang masuk lewat susuk, lewat susuk insya Allah Yo, niatkan dalam hati supaya yang masuk lewat susuk yang sekarang bertempat bersarang di badannya keluar dengan izin Allah. Awalan ya فَفَتَحْنَاهُما فَفَتَحْنَاهُما فَفَتَحْنَاهُما فَفَتَحْنَاهُما فَفَتَحْنَاهُما فَفَتَحْنَاهُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ beratum dari Allah ورسوله إلى الذين عهد من المشركين. Ada ada rasa apa? Alhamdulillah. فسبحان الله حين تمسون وحين تسب تسبون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تذهرون يخرج minal من الميت yukhrijul الميت من الحي وَيُحْيِي الْأَرْضَ Alhamdulillah, Allah Allah Ya, keluar semuanya, sisa-sisa yang masih ada فَاسُبَحَانَ الَّذِي Silahkan minum dulu silakan minum dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan proses Oke okay ini. Mas Adi ada satu hal yang harus dilakukan. Ada satu hal yang masih harus dilakukan yaitu merukiah tempatnya. Ya. ya. Nah, caranya nanti buat air rukiah, kemudian disemprotkan dari mulai parkiran, pintu, pokoknya dari bagian luar toko sampai dalamnya sampai rumahnya ini seluruhnya. Ini tinggal di ruko kan? Iya, ruko. Nah, Oh, jadi tempat usahanya nyatu dengan rumah tempat tinggal Jadi semuanya di, disemprot dengan air ruqyah itu ya Nanti siap, siap. cara membuatnya Tata cara uh, teknis menyemprotnya Membuat air ruqyahnya Bacaan-bacaannya nanti saya kirimkan lewat WA siap, siap, siap, siap, siap. Semoga Allah mudahkan siap, siap. Lakukan setiap hari Lakukan setiap hari sampai Allah hilangkan Semua gangguan yang ada di tokonya ya Hati -hati -hati. Oke, alhamdulillah. Hati -hati. Semoga setelah ini Allah lancarkan rezekinya, Allah hilangkan gangguan-gangguan setan, orang-orang yang hasad dari uh, tempat usaha dan keluarganya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya tutupkan sesi rukia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.